ya, fraktur klapek, walau, barus sampai terbuka ini nyalanya Marina Carolina perempuan 25 tahun ya. ditanya apa tindakan ya? ini ada KLL, luka terbuka area kruris. aktif mengeluarkan darah TD 100 per 70 ya. nah, 100 RR 20 RR 20 Luka terbuka sepertiga distal kruris kiri, panjang luka 8 cm. Tampak tulang mencuat keluar, pulsasi dorsal spedis terabah. Jadi, debris mung, fixasi external dan antibiotik sesuai. Tata laksana awal jalan napas. KLL terlihat dari sapi, tanpa helm, curiga dokter cervical ya berada neck collar, GCS e 2 T3M3, jadi jaw ya, mendorong mandibula mandibula pasien ke anterior. Ya, Tertarik laksana yang tepat ya, tanya laksana Kemudian, Laki-laki eh, KLL ya, TD delapan puluh per lima Nadi 120, napas 30 kali per menit. Waktu terbuka kedua femur, perdana aktif. Akral dingin, dari resustasi kristaloid 20 cc. 30 menit, eh, lalu transfusi whole blood. Ya. Tanya diagnosis ya. Penumpang bagian depan mobil pasien pinggang terimpit dashboard. Jejas ya. Ada varus, fleksi, pemanjakan, adduksi, endorotasi dan nyeri. Itu dislokasi hip posterior. Ya. Ex uh, endorotasi, ya. adduksi, fadir ya. fleksi, adduksi internal rotasi. Yang nomor lima diagnosis bahu ya, trimpet dashboard tidak bisa menggerakkan tangan ini abduksi exorotasi jadi exo itu selalu di depan ya. faber castell selalu di depan ya. proyeksi abduksi eksternal rotasi total laksana awal ini tanya nyari bahu kiri ya Sulit menggerakkan bahu dengan bawah. Lokalisata regio regioclavicula ke nyeri kemerahan gravitasi. Gambaran radiologi ini ada dislokasi bahu ya untuk verban. figure of it, fraktur clavicula. -nya. Jadi kalau steamson maneuver itu untuk traksi gravitasi, Melts itu untuk Dislokasi Oke. Oh, Nomor 7 ini ditanya Komplikasi Nyeri bahu kanan Jatuh dari motor, sulit gerakan bahu PF Tanpa normal, lokalisata, rio Clavicula, Nyeri merah gravitasi Ini makanya, ya. nih komplikasinya, oke ditanya tindakan 08 oh, KLL luka terbuka area kloris kiri aktif mengeluarkan darah dan darah 70 170 luka terbuka seperti distal kloris 2 cm shortening positif ya. angulasi positif tulang mencuat pulsasi arteria superiestra trabah. jadi ini Derajat 2 seperti anterior ya Kalau derajat 1 itu kurang dari 1 cm 3A itu lebih dari 10 cm Ini 3B ini bukan expose. 3C itu tidak ada pulse ya Oke, nomor sebenarnya ditanya resistasi cairan ya KLL, fraktur terbuka, krusida ekstra jadi 80 RR32 nanti 124 kalau 124 ini grade 3 setiap yang merajik jadi kita harus berikan cairan 1500 sampai 2000 cairan 1500 sampai 2000 Ya, jadi, kurang lebih ya, kita harus tahu bahwa jenis-jenis serannya itu apa aja. ya. Perbandingan yang kalau kristaloid, kristaloid, banding koloid, banding darah itu nilai perbandingannya 3 banding 1, banding 1. Ya. Jadi kalau RL 3000 itu sama dengan 1000, sisi darah. Ya. Ya, masih kurang ya kebutuhan tadi 1.500 minimal ya. Kalau anger Asetat, itu kristaloid 2.000 ya. Ya, 2.000 3 lah kurang lebih 100 ya. 100-nya sekitar 1.600 ya cukup lah ini. Oke, kalau NaCl 3.500 nih, NaCl kristaloid ya. Jadi 3.500 bagi 3 itu sekitar 1.100 hash-nya 1000 ya Ini 2100 justru lewat dari maksimalnya 2000 overload ini tadi ya Halo RL 1000, RL Crestar Lloyd ya Jadi sekitar 1000 bagi 3-300-an Tambah 1000 ya 1000 sisi elektron ini Naik itu tuh dianggap koloid ya Jadi sama kayak darah Ya 1300 tanah ya Masih kurang ya Justru ya Milo ini koloid ya Seribu sisi ya kurang Oke, nomor sepuluh ditanya tindakan anak laki-laki lima -laki tahun nyeri tungkai jatuh dari tangga membentur lantai tidak berjalan tampak tungkai bawah kanan bengkok luka dua kali satu kali satu tepi irregular banyak keluar darah dari luka jadi balut tekan pada kasa ya ini kemungkinan ini fraktur tibia. Oke yang seharusnya dilakukan, tungkai kanan tidak dapat digerakkan, nyeri, ada pemendekan, fleksi, aduksi, rotasi jadi dislokasi posterior. Ya. Posterior ini mekaniknya mire fad, fadir, ya. fleksi, aduksi, internal rotasi, reposisi. Ya. Oke, yang ditanya ini penyebab keluhan. Nyeri lutut, kecelakaan, bentar dashboard Dan dapat diabaikan ekstraintas infernal lutut panggul fleksi Tidak bisa dorsofleksi ankle Jadi trauma varian nervus sciaticus kemungkinannya Ini ditanya diagnosis lagi Keluhan nyeri pada bahu kiri Saat bermain sepak bola ada umum sakit sedang Maka riset edema, eritim Posisi lengan bahu kiri fleksi, adduksi eksorotasi Jadi, dislokasi bahu ya. Inferior, tarik ke bawah ya Perisahan radiologis paling tepat Keluhan nyeri tungkai kanan Nyeri tidak bisa kan, KLL ya Kesadaran komposmentis, tungkai kanan tidak dapat diluruskan Sendi panggul fleksi, adduksi, endorotasi Jadi, Dislokasi posterior nih, Femur ya. Kita periksa ya, Ini ditanya tindakan Periksaan fisik Keadaan umum sakit sedang Pusing nafas suprakafik bola Fraktur terbuka Tiba-tiba ya. nanti -tiba nafas Jadi harus resultasi jantung paru ya. Nomor 16 tanya, Diagnosis nyeri bahu kiri Tidak ada part digerakkan Terjatuh Bahu menjadi tumpuan Rom negatif, ya. posisi terlentang ini, dislokasi anterior, ya. light bulb ya, misalnya. pada posterior, ya. di ranset. Oke, tujuh 17 ini diagnosisnya nyeri bahu kiri setelah jatuh, ya, KLL tidak dapat menggerakkan lengan kiri, X-ray light bulb ya ini lokasi posterior tadi oke ini tanya penanganan laki-laki KLL TD80 perplepasi heart 120 ini berarti shock hemorrhagic grade 3 ya jadi hilang 30-40% darah nah ini target BB nya ini belum tahu ya Jadi ya, rumusnya itu untuk penanganan BB kali 7 kali persen hilang kali tiga ya. BB belum tahu kali tujuh 34 persen hilangnya kali tiga Ya sekitar 630 sampai 840 lah ya ini sekitar dua kantong PR pack red cell ya. ya. ditanya diagnosis luka tungkai bawah Di depan, KL luka 5 K 12 tulang kotor ya cedera jaringan lunak luas Jadi grade 3 ya osteibia. Pengobatan ya ditanya pengobatan tidak bisa buka mulut demam tinggi tidak sengaja injak pecahan gelas trismus 2 cm ini keyword untuk tetanus jadi kasih HTIG 3000 international unit ya. komplikasi menimbulkan disabilitas. Ini kecelakaan benturan bengkak kafe kanan, radiologi patah tulang klavikula ini erp fleksopati berani kanan ya. orp step. step tip ya. oke, yang, apa yang terjadi jika segera ditangani tidak ditangani ya. maksudnya itu, nyeri hebat di pangkal paha tidak bisa berjalan Slide indorotasi shortening bengkak artikulasi koksi. orp kolom femoris intra -articulere yang kroses sebelah, namun tiga ditanya, tata laksana ya?" dia men sepatu roda landasan, patah tulang tertutup, supracondylar humerus dengan pergeseran, jadi reposisi tertutup dalam narkose ya.